saya mau ditemani dulu untuk mempersiapkan dulu di di belakang ya saya putus, putus, nanti ya siapa di sini kan siapa terus dulu terus terus terus terus terus dan kita Sebelum kita mulai materi fisika. Saya akan memberikan pembahasan tentang tingkah tingaknya ke luar sama filsafat perjamahan. Apa kalian tahu tentang salat salah Ya. ada imam ada mamun. jadi ini itu berada di depan sedangkan mamun ada di belakang imam belakang kalian buka dulu bukunya pada bab empat ya termasuk pada bab empat Tindahnya sama dengan salat berjamaah Perhatikan pada ketak konsep Yang pertama itu adalah Tindahnya salat berjamaah Antara lain Satu Mempelajari dan memahami konsep tentang salat berjamaah Yang kedua Memperhatikan kata, -kata salat berjamaah dan nah, yang ketiga Membiasakan syarat bersamaan. Dan kali ketiga ini, benar kesimpulan tentang moderat sikap demokratis toleran Kebersamaan, bersama kerjasama dan akhlak tertuji yang lain dalam kehidupan. Baik, ya kita masuk pada eh, materi dan salat ya. Kita salat buka pada halaman 8. Salat berjamaah adalah yang diperjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang mereka menjadi imam. Sholat berjamaah itu dilakukan dalam lima waktu yang utama apa? Subuh, Dhuhr, Maghrib, Jum'at. Jadi ada lima waktu itu harus dilaksanakan dan wajib dilakukan setiap rumah muslim, muslim kan? ya, muslim. Bisa dikerjakan di rumah maupun di. Masih. Ya. asalkan di berjamaah harus lebih dari dua. tidak ya, boleh sendiri. Yang bisa jadi imam itu adalah baik laki perempuan juga bisa, tetapi harus sesama perempuan saja. Kalau laki-laki, makmum wasdul. Apa itu? Makmum Apa itu? Apa itu? Ya, yeah, mohon huh? Itu namanya Matkum Maslub Pada saat e... Al-Fatih sudah habis Kalau kita sudah masuk de... di itu di Iman itu di Iman Itu yang dimaksud dengan Matkum Maslub Ya, ini kita sudah di tinggalan Ke Ya, jadi kalau kita tinggalan begitu Tetap dilanjutkan sholatnya Ya, tetap dilanjutkan sholatnya Di dengan Iman ya tapi jadinya juga eh, jumlah rakaatnya, kalau ini sudah rakaat kedua, 2, kita penasaran di eh, selanjutnya nanti di akhir salam mau diganti yang, yang tertinggal ya rakaatnya. Dan ini ketinggalan rakaat hmm. hmm. ke ya, sehat, dia di sehat, si, sudah berada di sehat, kedua ya sehat, kedua. Nah, setelah salam itu kita lanjutkan dua rakaat lagi untuk kita melakukan salat asar. Ya. Alas sebenarnya adalah halangan salat berjamaah. Kadang-kadang jasa itu manusia itu pasti ada halangannya, ya. Jadi kita konasakan salat berjamaah. Apa itu? Apa karenanya? Ah, Kedua, Terus lagi. Saat ya, yang orang sakit kita tidak melaksanakan. Nah, terus selanjutnya Nah itu yang bau indahnya Tuhan sebelum dibersihkan ya Ya kalau mau sholat itu dibersihkan dulu, ya tidak akan ya Jadi kalau kita melaksanakan sholat harus bersih Baik pakaian, maupun yang ada di dalam tubuh kita Ya. Allah itu saya. Ya. ya. Luasan sebenarnya adalah tata cara salat berjamaah. Nah, kita pelajari. berjamaah itu diawali dengan azan. Ya, awali dengan azan. Nah, Dan di koma. Ya. Bisa di digunakan azan pada saat Ya pada saat kita di ditinggalnya sudah lewat di dhuha kita bisa gunakan itu tidak melakukan azan ya. Yang melakukan azan itu pada saat waktu waktu masuk suhur, ya. pada waktu subuh ya waktu subuh kita dulu Masyarakat nah, menurut azan ya, Terus lanjut Masuk di koma Terus Barisan syarat Ya, syarat itu, itu berada di belakang imamnya ya, Termasuk kita itu adalah matmu Yang dikatakan imam itu harus harus Lekat ya, bisa juga Jual-jual di, dikerjakan di rumah lah, ya cara mengelola saja, antara diri dan ayah, keluar di sini, kemudian ada di situ harus berdekatan dengan mana? di jadi hidup kita tuh ada di jalan mana ya? Kalau di luar itu harus nyari suaranya supaya dan di belakang itu kedengaran. Ya, belum baca surat surat itu harus di sholat yang besar supaya diberikan pendengaran ya apa yang diucapkan yang ya. terus waktu harus diikuti iman imam tidak boleh mindah mindah imam ya alam biasa itu loh di banyak impah yang memenuhi itu, yaitu jasa membatalkan eh, sholat Kalau mendahului gerakas imam, itu bisa membatalkan sholat Terus, setelah salam, imam membaca pikir dan doa bersama-sama dengan radmu Ya, itu kalau sudah di begitu jangan langsung kita di eh, dari tempat duduk kan? Jangan. Harus menunggu dulu setelah sikir. Ya, sambil eh, kita eh, berdoa bersama-sama sama imam ya. bapak kalau kalau tidak ya, sama sama dengan imam ya. Saudara ya. yang penting kita Memerahkan Dan bisa memahami Apa yang Saya jelaskan ya. Cukup sekian dulu